Welcome back to my youtube channel Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja Aku ngomong sambil uh, Nyetir mobil ya guys Jadi hari ini aku mau Ke pasar pagi guys Itu di Balarat Central ya Jadi di pusat kota Balarat Nah ini berbeda ya sama pasar kaget yang Uh, di video sebelumnya kok ini di beda tempat. Jadi aku mau ke sana mau beli ya mau lihat-lihat ya mau cuci mata. Sebelum Balarat akan lockdown lagi karena um, sepertinya kita bakal lockdown lagi nih di daerah Victoria ya Melbourne, Balarat dan Julang, daerah sekitarnya di um, Melbourne. Karena corona tuh makin parah guys di sini. Uh, perhitungan kemarin ya itu uh, di daerah Victoria di daerah Victoria itu super, uh, setiap harinya itu menambah jadi sekitar kayak 600-700 per uh, harinya gitu loh guys orang-orang yang terkena virus corona jadi um, aku mau sempetin jalan-jalan dulu nih sekarang cuci mata uh, aku mau bikin video juga untuk kalian dan ya ikutin aja videonya uh, mulai besok juga ini kita harus pakai masker ya guys kemana-mana Walaupun sebenarnya sekarang tuh emang harusnya ya yang benar itu kita harus pakai masker gitu kan Tapi perhitungan besok itu benar-benar sudah diwajibkan untuk menggunakan masker kalau kita keluar Kalau misalnya kita tidak pakai masker itu akan denda guys Dendanya itu mulai dari sekitar 2 juta rupiah atau 200 dolar Jadi harus menaati peraturan ya guys So ikutin aja videonya hari ini um, Sebentar lagi aku sampai nggak jauh jaraknya ya dari rumah So let's go, I'll see you at Pasar Pagi Oke okay guys, aku mau kasih tahu informasi dulu nih tentang kota tempat tinggal aku yaitu di Ballarat Jadi, Balarat adalah salah satu kota di wilayah Victoria, Australia Jadi, kota aku ini terletak di bagian selatan ya guys Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan kota Melbourne ya Jadi, kalau Balarat berjarak 116 km atau setara dengan satu jam 30 menit dari kota Melbourne Jika dibandingkan dengan kota Melbourne, kota Ballarat termasuk kota kecil dengan jumlah penduduk 105.000 jiwa dari data yang diambil tahun 2018 guys Kota Balarat terkenal sebagai kota tambang emas sejak tahun 1851 Kota Ballarat sangat menjaga kelestarian situs dan bangunan bersejarahnya guys sehingga membuat kota balarat sangat ramai dikunjungi wisatawan. Nah guys, kalau bangunan ini bernamakan bangunan town hall, atau bisa kita sebut sebagai bangunan balai kota. Bangunan ini didesain pada tahun 1868. Bangunan ini berlantai dua yang dilengkapi dengan menara jam di bagian atasnya. Bangunan ini sangat megah dan cantik, sehingga bangunan ini menjadi salah satu bangunan kebanggaan warga Balarat sejak tahun 1860-an sampai saat ini, gengs. Karena Ballarat terkenal dengan kota tambang emas, pastinya terdapat tempat khusus untuk jual beli emasnya ya guys. Nah ini dia, namanya Ballarat Mining Exchange. Tempat ini dibangun pada tahun 1887 dan dulunya sangat terkenal untuk digunakan sebagai tempat perdagangan emas guys. Tetapi, saat ini bangunannya lebih difungsikan sebagai bangunan sebaguna yang digunakan untuk berbagai acara seperti pameran, Hingga pernikahan, kalau tempat ini bernamakan Iris Murphy, yang merupakan pub atau bar yang sangat terkenal di Ballarat. Dulunya, bangunan ini adalah camp hotel yang dibangun pada tahun 1861 dan beralih fungsi sebagai pub yang berlokasi di tengah kota Ballarat. Oke okay guys, aku sudah sampai ya di tempatnya dan sekarang um, aku mau kasih tunjuk kalian itu ada bannernya di belakang ya Market di belakang nah, sekarang ini aku mau jalan um, kita pengen lihat apa aja yang ada di um, market ini ya, pasar pagi itu di belakang aku dia juga lagi videoin guys <laughs> dia lagi nge juga ini banyak banget yang jualan dan Pasar ini tuh lebih uh, banyak yang variasinya, ya, untuk yang berjualan. So, kita lihat apa aja yang mereka jual. Kelihatan itu lebih rame dari pasar yang kemarin kita kunjungin. Jadi, ya, kita putar-putar aja. Kita lihat apa aja yang mereka jual, ya, guys. Dan semoga ini karena aku pakai masker, um, kalian tetap bisa kedengeran, ya, apa yang aku omongin. So, oke, okay, kita. Langsung aja kita lihat videonya ya. Ini udah lumayan rame ya guys Orang-orang udah pada datang, Udah pada banyak yang belanja Jadi Bridge Mall ini adalah area pertokoan juga guys Jadi kayak mall gitu Jual kopi Nah ini toko yang ini juga jualan lagi di sini, jual spice ya, bumbu-bumbu, ada jual berbagai macam kacang-kacangan, almond So, menurut aku bazar yang di sini itu lebih rame daripada bazar yang kemarin aku bikin video, guys. Kenapa rame? Karena memang di sini kan lokasinya pas banget ya, strategis, ada di daerah pertokoan atau perbelanjaan. Jadinya, di sini bener benar mengundang uh, customer ya untuk belanja. Nah, itu jual crushed garlic ada yang jual telur juga Nah ini ada yang jual sayur-sayuran Sayur-sayurannya fresh ya, langsung dari farm farmnya atau dari perkebunan ada jual buah-buahan I have to get one more because I just it was school. I yeah. think it's not enough. So which one is best I like that one, but we already Ooh, is that nice? You're all in your popularity Yeah. just stand down from that wedding spots Cool Alright, I will get that then Alright There you are Woo! Alright, this is the car, thank you! Thank you so much! Thank you, you have a great day See you next time, bye! Bye, oh, yeah. ya! Okay, guys, nah sekarang aku udah selesai belanja ya Aku tadi beli makanan, beli roti-rotian ya Muffin, terus pickles aku beli sosis juga, aku beli dua. Akhirnya tadi aku balik lagi karena aku baru sadar sosisnya itu um, isinya cuma empat guys. Sementara kan aku um, nanti masaknya untuk mama mertua, untuk James jadi nggak cukup gitu kan. Masak masing-masing satu, jadi aku beli dua. Um, satunya itu satu pakai ini sih empat, harganya 140 ribu. Jadi aku harus beli dua pak ya. Jadi totalnya itu 280 ribu. Nah sekarang aku mau balik ke mobil dulu ya guys. Nah guys sekian itu aja dulu videonya Hari ini aku ke pasar pagi ya Belanja-belanja aku harus pulang Nah tadi aku sempat ngobrol sama si penjualnya ya uh, Ini namanya Lockton Farm Gourmet Dia itu uh, dulu juga jualan di Talbot Market Aku udah bikin videonya ya waktu dulu Itu dia um, ini ya berputar-putar gitu loh guys Dia ke pasar-pasar kaget yang lainnya gitu Makanya hari ini dia ada di Balarat karena Ya dia selalu muter ya bergiliran gitu loh guys jualannya So ya itu dia aku beli ini ya um, Roti ya muffin terus juga tadi coba si bagel ini yang bentuknya kayak donat Tapi ternyata keras Aku kira bakal lembut ya dan sama beli sosis isinya ya Nah ini isinya ada empat guys besar-besar harganya Rp140.000 Ya yeah, so ya yeah, itu dia belanjaan aku Aku beli sosis, beli roti, beli hot chocolate juga ya Lumayan lah ya untuk jalan-jalan pagi cuci-cuci mata gitu Oke okay, so, dan itu dia video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik like, comment, and subscribe Kalau kalian suka dengan video ini Oke, okay, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye